Dan di sini guys ada sebuah video ya requestan daripada kawan-kawan sekalian. Tapi di sini dari kawan saya, sahabat saya yaitu Abang Iwan yaitu Arnawan Channel 2 guys. Jangan lupa support ya guys ya. Nah di sini guys ada video terbarunya beliau yang semalam lah beliau upload seperti itu. Selamat tinggal Indonesia. Ayah saya bertemu anak dan besan di Malaysia. Oh my god, wow, macam seronok ya, guys! Ya, oke, okay, langsung saja kita tengok videonya. Macam mana keseruan, bagaimana istilahnya suasana di sana, bagaimana apa yang terjadi di sana gitu, guys? Ya, Jom, kita tengok videonya. Let's go, oke! deng deng dan... Keren banget, ya, sih. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wahyu, salam damai, salam, Allah salam Allah satu rumah. Ya ya. Oke, okay, guys, hari ini kita berada di mana ya? KLA 2. anak buahku. Oh, seperti ini ya? Istilahnya bandara, bandara airport ya? Airport ya? Eh. Kla2? Oke, okay, penjemputannya seperti ini ya, guys? Pe Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayah dah sampai ke belum? Dah, dah sampai dah. Sampai baru dah. Baru landed. Uh, baru landed ya. Dah masih dekat immigration, immigration. Immigration ya. Uh. Okey guys, ikuti perjalanan saya ya. Nanti ayah saya berjalan-jalan di kota Malaysia. Nanti kita, uh, kita ikutilah uh, macam mana perjalanan di Malaysia nanti. Okey guys, ikuti perjalanan saya nak ambil ayah saya nanti. Okay, kita okay. tunggu di ketibaan festival informal pesawat air saya alhamdulillah sudah sampai dari Kuala Namo ke Malaysia Airlines Oh dia deket ya, keluarganya itu di Medan gitu. Jadi deket, deket aja sih kalau dari Medan ke Malaysia kan. Ke Kuala Lumpur ya, Alhamdulillah sudah sampai. Kita tunggu di ketibaan. Oke nanti apa-apa, jangan lupa ya guys. Follow ayah saya nanti, perjalanan saya di Malaysia jalan-jalan nantilah. Insya Allah, cuti-cuti uh, cuti nanti guys. kita bawa jalan. Oke, ikuti perjalanan saya. Bye Bagaimana perasaan menyambut ayah datang ke Malaysia? Alhamdulillah hati saya, apa? Naya Oros lah ya. Orang, orang kata apa? Berdepan ayah. Berdepan-depan. <laughs> ayah saya pesan datang sini. Ayah saya orang kampung sahaja guys. Seumur hidupnya tak pernah ada ke Malaysia. Jadi saya nak ajak dia ke jalan-jalan ke Malaysia. Lah, explore Malaysia. Wah wow. Terima kasih ya. Nanti harap-harap kita jumpa ayah saya nanti Oke Itu di saya Okay. Allah. Oh ini kampungnya Bang Iwan atau rumahnya Bang Iwan kayaknya ya Atau apa namanya ya guys ya rumah mertuanya mungkin ya Masya Allah Seronok ya guys kalau kita tengok ya huh. Orang Indonesia Punya istri orang Malaysia Dan keakrapan keduanya ya guys ya Maksudnya kalau kita lihat nih keindahan yang sangat bagus, keindahan yang sangat-sangat huh, tak tertandingi gitu. Karena ada pesan yang tersirat untuk kita semua ya. Kadang di sosial media itu kadang kita kayak ya tengkar dan lain sebagainya, gak jelas gitu. Tapi di sisi lain ada orang yang bahagia gitu dengan orang Malaysia dan Indonesia berbesanan gitu guys ya suami istri gitu. Allahu akbar dan masyaallah Allahu akbar. Siapa guru pas? Ini laki pacar malam. pilih. Nah, jadi jelas ya. Diem-diem. Assalamualaikum. Mati Assalamualaikum. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Masya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai Hati Allah Kalian yang masih punya ayah Lihat dia, pandangi dia Kalian yang masih punya ayah Ketika dia tidur Lihat mereka, lihat beliau Lihat ayah kita, ibu kita yang masih ada, berbeda halnya kalau sudah tidak ada guys. Beda banget. Apa ya, gimana gitu guys ya, gak ngerti juga lah, perasaan itu gak bisa diungkapkan gitu. Tapi melihat kedua orang tua ini sangat membuat kita itu, Allah sangat seronok sekali ya, bagi orang-orang yang masih punya ayah gitu, punya bapak gitu guys ya, dan masih Allahu Akbar like that lah Ha jadi gimana guys Agini <laughs> aja ya Allah seronok banget. Allah, saya pernah Hehehe mari dalam situasi aduh saya Itu biar dia ada awal-awal Lancar lah Nah Bahasa Malaysia ini ya Saya agak siku Asal naik mobil Memang pabrik-pabrik itu bahasanya bahaya. Bahasa Malaysia ini Bahasa Melayu Buat <laughs> ini Jalan Sujana. <tuk tangan> apa apa saja mau tulis alamatnya Jalan Cempaka, eh Jemparang Alamat sejana utama Jadi ya Wak, kalau soalnya... Sehat, tak lain menari kan ya, Kita pun juga bingung ya lagi insya Allah Allah. Allah Bapak perutnya masih sakit ya Kalau nafas sakit sih. Jadi di, HP dipanggil namanya Iwan juga menteri tukang jarum Udah dijarum, Minum obat Terus tidur malam Jam 1 malam bangun aku Gak bisa Payah nafas Nanti udah tidur di di tolong di aku nggak bisa bisa nafas dulu keluar dia, terus diambil sama apanya kan suaminya diambilkan air panas di botol bisa tapi masih sakit udah kecil masya allah segitu aja videonya padahal saya pengen lihat lagi gitu guys sih maksudnya pengen lihat lama gitu, Allah akbar ya Allah. Ah. Ah, coba kita lihat komentar lah di sini. Ah gimana ya pendapat netizen netizen? Kalau lihat kayak gini keindahan seperti ini ya kan ya. Terbaik collab lah sama Mr. Kempok Bang Iwan. Oke okay, sayang kurang jelas bicara antar besan betul. Kurang deket lah Bang Iwan. Maksudnya harus ada mic lah. Ya kan. ayah badannya kecil tapi anaknya badannya besar sangat. Bener juga sih, iya ya, bapaknya kecil, bapaknya kecil, anaknya besar. Ah, kok bisa gitu? Allahu akbar. Oke, di sini di Malaysia, penggunaan aku dianggap kurang sopan, seperti berbicara dengan orang yang kita baru kenal atau jumpa. Biasakan menggunakan saya. Betul sih, istilahnya di Indonesia juga seperti itu kalau kita berbicara dengan kata aku, kamu, itu bisa dikatakan kurang sopan seperti itu guys ya, gak, gak sopan lah kalau sama orang tua gitu kan apalagi dengan orang yang baru kita kenal tapi kadang ada beberapa orang yang memang tahunya cuma aku gitu aja guys ya maksudnya udah kebiasaan menggunakan kata aku seperti itu tapi gak apa-apa, it's okay, karena karena ini antara Indonesia dan juga Malaysia masih belum beradaptasi gitu guys tapi Terima kasih sudah diingatkan di sini, ya. Ahlan, wasahlan Pak pakcik, beritahu ayah, hai hey, kan di Malaysia penggunaan aku itu kasar, guna saya. Aduh, ah, nanti abang Iwan pasti dah ada baca dah, tidak jauh antara Medan dan Semenanjung. Betul, terbaik. Kuala Nemu ke KL Flake dia sejam je Bibik saya pun orang Medan Sekarang balik cuti Raya ke Medan Sampai Raya Haji Baru balik Malaysia hey, Seronok yeah, kan? Okey salam Ya Allah Kami yang duduk di bandar ni pun Ramai daripada kampung Bila cuti atau raya Atau kenduri Kendara Sedara Mara Mesti akan balik kampung Anak kampung yeah, kan? ha, Duduk di ceruk mana pun eh? Tetap juga hati Ingatkan kampung halaman Betul, guys, ya. Orang yang punya kampung halaman pasti ingat dengan kampung halamannya. Apalagi setelahnya kita dibesarkan oleh kedua orang tua kita, gitu guys. Ya, dibesarkan dengan istilahnya kasih sayang dan juga penuh dengan apa ya guys ya kenangan-kenangan seperti waktu kecil bersama kawan-kawan seperti itu atau kenangan bersama keluarga kita itu tidak bisa dilupakan tidak bisa istilahnya serta merta kita langsung hilang melupakannya tidak ya masih tetap ingat seperti itu guys dan kadang kerinduannya itu pasti ada gitu apalagi abang Iwan di sana di Malaysia gitu kan Kerinduan kepada ayahnya pasti terobati ketika ayahnya ke Malaysia Gitu kan Allah Alhamdulillah semoga Allah permudahkan Amin Kita semua datang daripada kampung juga Iya lah mesti kan Orang tua kita pasti dari kampung dulu-dulu ya kan Hubungan dua negara serumpun di lagi dengan pernikahan dua negara Dua besan bangsa bertemu Menyambung ukhwah antara kita Salam Aidilfitri Selamat datang ke Malaysia Semoga ayah Abang Iwan sehat selalu Amin Sejauh apa kita berjaya di kehidupan kita Jangan sesekali lupakan orang tua kita Betul lah guys Jangan sampai ya Masih ada orang tuanya Tapi nggak diapa-apain gitu kan Maksudnya adalah dilupakan orang tuanya, jangan sampai seperti itu. Ya, tumpang bahagia lihat arnawan bahagia bersama ayah tercinta. Ya, di hari raya berkumpulnya keluarga orang baik-baik dari dua negara serumpun. Masya Allah, banyak banget di sini. Ya Allah, pasti bahagia, Bang Iwan berkumpul dengan orang tua sekali. Ada mertua betul lah. Itu pasti harapan setiap kita semua guys Tapi apa daya gitu <tuh> Gak semuanya begitu Oke okay guys itu saja video kali ini Terima kasih udah tengok video ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Arnawan channel guys Arnawan Channel Subscribe guys Support terus Abang Iwan ini Karena channel lama dulu bermasalah Makanya dia buat Arnawan Channel 2 ini guys Arnawan terus Arnawan Channel 2 Yang kedua ini yang valid ya Jadi teman-teman Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya kepada beliau Oke itu saja video kali ini Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Tetap jalin hubungan Baik antara dua negara Antara kita bersama kalian semua Saudara-saudaraku sana gitu kan Jangan sampai ada istilahnya Kayak percekcokan dan lain sebagainya Memang betul, percekcokan itu mesti ada Tapi jangan sampai hilangkan kebaikan-kebaikan itu sendiri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh